lagi banyak diperbincangkan Jadi buat kalian yang penasaran silahkan kalian stay tune di video gue Jangan kemana-mana dan jangan langsung kalian skip videonya ya Biar nanti kalian gak ketinggalan video-video atau informasi pentingnya anjay. Oke oke sini kita bermain di Ketso Polibus ya Dan gue bawa modal tuh gak biasanya Biasanya kok cukup ribu udah cukup ya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 Ini kita putar-putar spinnya dulu ya nggak usah di otak-atik dulu Kita putar murnian aja Di 4800 Kita Ma Mampus sekali gope Widih Gua kira kali berapa dong Ternyata kali gope Aduh 4.800.000 Gua kira tadi apa loh gua kira bakalan perkalian yang biasa aja gitu Ternyata kali gue okay, tepuk tangan buat situs permen 138 anjay Mungkin dari kalian udah banyak yang tanya-tanya nih ya Situs apa yang lagi gue cobain sekarang dan inilah situs permen 138 Yang kayaknya nggak perlu dibuktikan lagi kali ya Ini belum apa-apa aja udah di, uh, turun kali 500 coy Dan itu untungnya konek ya Kalau misalkan gak konek, aduh pusing kali gue itu 500 coy, kalau 100 satu gocap sih itu masih mending lah ya kita naikin ya sekaligus ke 10 pelan-pelan naiknya, nggak usah yang langsung lancang ke 20000 jangan nanti yang ada malah kita bangkrut sendiri ya, Bu bapak udah bangkrut lagi disayang nah, banget ini 4 juta coy bukan sembarangan lagi, oke kalian bisa lihat sendiri, bacaannya bukan yang receh ya, dan itu pun ada setiap ya putaran itu pasti ada aja enggak kayak jalan tol oke buat kalian yang mau cobain juga situsnya silahkan banget ya langsung aja klik aja link yang ada di description box 2 atau di kolom komentar gua nanti nanti bakal gua kasih satu link di sana yang bisa kalian akses langsung ya terhubung langsung dengan permen 138 nya Ini gue lanjut turmain dulu ya. Siapa tahu dari 4.700-an 800-an bisa naik lagi. Kita genepin ke angka 5 juta. Oke? Okay? Semoga aja bisa naik ya. Kita coba aktifin double change-nya. Masih di bet yang sama 10.000. Dan kita coba quick spin 20 kali dulu nih. syukur-syukur masih bisa naik ya. Jangan rosot gitu. Jangan deh. Gue berharap sih naik gitu, jangan kalau misalkan memang lama-lama makin turun ya. Udah, itu tandanya kita harus berhenti ya, karena mungkin kita udah dikasih jackpot nih jangan serakah. Tapi kita mohon masih berusaha ya, namanya juga berusaha ya kan? Jadi nggak ada salahnya guys. Oke, kita selesaikan dulu untuk putaran spinnya. Kita lanjutkan lagi guys. Kita ambil skip screen dan kita coba langsung by spin aja kali ya di 480 ribu. Karena kalau dari tadi kita nunggu untuk scatter gratisnya nggak kunjung turun. Dan ini kita coba 480. Oke, okay, nggak apa-apa masih ada sisa 4 jutaan. Jadi kalau misalkan memang ini ronggak, ya udah kita udahin aja permainannya. Tapi semoga aja singgah ya. Nah, hmm, cakep banget petirnya dong, kasih petirnya. Trot. Ayo dong, kuning hijau. Nah, cakep banget hijau. Aduh, petir, petir, petir, nggak dikasih, kasih jancu. kali dengan kali 5 ya. Nah. Masih ada 6 spin lagi tapi ternyata Aduh, jangan rungkat deh Kayak banget ya kalau rungkat ya Yo, Zeus bisa ya. Cakep Jampasin Anjing Dikasihnya kali dua mulu Jancuk Nular kan Kalian pasti bisa lihat sendiri Perkalian kali dua tuh nular coy Jo. Nah, cakep Trot. Ih kasih petir, oke. Okay, so 33 dikali 12, 400 ribu. Akhirnya balik modal juga ya, oke. Okay. 633 ribu, tinggal nyari sisa uh, apa apa? Profitnya, roti, Anjay Jam pasir nggak mungkin mungkin kena kena Nah cakep banget, mampus 50.000 ribu tuh Goki 54000 connect dikali 14 sensasional guys, oke okay. Inilah kemenangan gue Di permen 138 Silahkan buat kalian yang mau menyusul Langsung digaskan aja Oke okay, guys, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya Semoga kalian beruntung dan see you next video Bye